assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat desa semua terima kasih telah bergabung kembali di channel Alana Sekolahni. di video kali ini kita akan berbagi informasi seputar BLT dana desa cair sebelum lebaran sekaligus ya alhamdulillah sebelum kita lanjut bagi sobat-sobat desa yang baru ketemu di channel ini terus dukung channel ini dengan cara like Kemudian share video ini kepada sobat-sobat desa yang lain Semakin luas penyebaran video ini maka semakin besar dampaknya bagi penyaluran BLT dana desa di Indonesia Bagi yang belum menyalurkan akan terketuk desanya untuk cepat menyalurkan BLT dana desa Apalagi saat ini kita mendekati eh, Hari Raya Idul Fitri, Tentu kebutuhan-kebutuhan Uh, sangat tinggi mungkin bapak ibu semua tahu tanpa saya jelaskan apa saja kebutuhan menjelang hari raya idul fitri oke okay, sahabat desa menjelang hari raya idul fitri ini memang masih banyak di kolom-kolom komentar bahwasannya masih banyak saja desa-desa yang belum menyalurkan BLT dana desa uh, banyak komentar belum menyalurkan ataukah belum cair sejak Januari, Februari, Maret. Apalagi saat ini desa-desa telah menyalurkan BLT Dana Desanya untuk bulan April tahap kedua ya. April, Mei, dan Juni. Artinya sebelumnya Januari, Februari sudah selesai. Nah, BLT Dana Desa itu sobat-sobat semua itu sebesar 300.000 per bulan. Nah, jangkanya selama 12 bulan. Nah BLT Dana Desa ini dapat disalurkankah tiga bulan sekaligus? Artinya bapak bisa menerima sekaligus 900.000 ribu untuk tiga bulan. BLT Dana Desa apalagi mendekati Lebaran itu diibaratkan setetes air di padang pasir. Kita banyak kebutuhan, banyak ini ya, banyak tuntutan. Semoga BLT Dana Desa ini dapat membantu meringankan keluarga-keluarga sesuai dengan kriteria yang diamanatkan PMK 190 tahun 2021 tentang pengelolaan keuangan desa nah ada juga pertanyaan kenapa saya tidak pernah menerima BLT dana desa sementara saya sangat membutuhkan nah simak eh, beberapa kriteria sesuai dengan PMK 190 tahun 2021 itu ada 6 ya nah di dalam pasal 33 itu diantaranya misalnya keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa itu diprioritaskan yang memiliki kemiskinan ekstrim di desa nah kemudian eh, BLT dana desa itu bisa juga diberikan kepada keluarga ataukah orang yang kehilangan mata pencarian akibat pandemi COVID-19 ini kan ada PHK gitu nah mereka bisa mendapatkan BLT dana desa kemudian mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau sakit kronis nah sakit kronis sakit menahun ini kan mengganggu performa keluarga ini dalam memenuhi kebutuhan dengan bekerja sehingga BLT dana desa ini dapat membantu uh, keluarga tersebut kemudian keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial gitu ya yang terhenti baik dari APBD maupun APBN, nah, jadi jika ada penerima bantuan-bantuan selain dari BLT ini, misalnya tahun ini mereka tidak menerima lagi, nah, bisa diganti, bisa disupport dengan BLT ini. Kemudian, keluarga miskin yang terdapat pandemi COVID-19 yang lainnya yang belum menerima bantuan, atau yang keenam, atau rumah tangga tunggal lanjut usia, misal ada keluarga yang... Sebatang kara di desa itu dapat diberi bantuan langsung tunai dana desa. Nah alhamdulillah beberapa desa yang detik-detik sebelum Lebaran ini ya sudah cair sekaligus tiga bulan. Ada juga yang sudah memasuki pencairan untuk bulan keempat ya. Nah seperti di desa Pulau Layang, kecamatan Batam Sumei, Kabupaten Merangin, BLT ini disalurkan oleh pemerintah desa sebanyak 108 KPM. Yaitu untuk bulan Januari, Februari, Maret Plus ditambah untuk satu bulan April Kemudian di desa Kederasan Panjang Masih di Koptem Rangin BLT-nya disalurkan oleh pemerintah desa Sebanyak 97 KPM untuk bulan Januari, Februari, Maret Nah 900 ribu lumayan nih Untuk membantu ekonomi keluarga Nah tanpa hadir kepala desa, perangkat desa Dan juga ada pendamping lokal desanya nih yang setia Nah, juga ada di beberapa desa yang lain ya, seperti seperti di Desa Trihango penyaluran BLT Dana Desa untuk bulan keempat disalurkan kepada 166 keluarga penerima manfaat. Kemudian di Desa Mojodelik disalurkan BLT Dana Desa untuk tahap ke-1 dan ketiga 3 di Balai Desa. Kemudian Pemdes Padang melakukan penyaluran BLT dana desa prode bulan April disalurkan kepada 106 KPM kemudian di desa Banjarsari gombong penyaluran BLT untuk bulan keempat dan masih banyak desa-desa yang telah menyalurkan BLT dana desanya eh, yang langsung diberikan kepada warga untuk membantu ekonomi keluarga di tengah pandemi COVID-19, ditambah memenuhi kebutuhan pokok sebelum lebaran. Nah, semoga desa-desa yang lain dapat melakukan percepatan penyaluran BLT Dana Desa. Disinilah saatnya pemerintah desa hadir untuk warganya. No one left behind. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.